Selamat malam Sobat RC Malam ini kita akan menyaksikan secara langsung ya Acara keren yang akan diadakan di Stadion Semeru Lumajang Yaitu Upacara Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Atau Porprov ke Ketujuh Jawa Timur 2022 Bisa kita lihat Sobat RC suasana malam ini Di beberapa jalan menuju Stadion Macet Total Bahkan di pintu masuk Coba kita lihat Gak bisa masuk loh Bisa dibilang luar biasa ya Antusias masyarakat Lumajang Meskipun mereka boleh masuk ke dalam stadion Pas nanti setelah acara Seremoni penutupan selesai loh Nah untungnya kita punya kartu ini ya Jadi kita bisa diprioritaskan Untuk masuk ke dalam Dan bisa menyaksikan seremoni Atau acara dari awal Sampai akhir Atau sampai selesai nanti ya sobat Yang perlu kalian ketahui bahwa panitia akan membuka pintu masuk stadion Lumajang pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya, pintu akan ditutup setelah tribun penonton penuh dengan tamu VIP untuk melaksanakan upacara penutupan Porprov. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehikmatan selama acara lo sobat Nantinya penonton yang berada di luar stadion Sementara tidak diperkenankan masuk Sampai pelaksanaan upacara penutupan selesai Begitu rangkaian acara dimulai Ribuan pasang mata penonton dibuat dejak kagum Dengan tarian kolosal ciri khas Lumajang, Yakni tari godril, topeng kali serta jalan kencak. Sobat RC, yuk kita saksikan acara keren malam ini. Kayaknya uh, saya udah mulai capek juga ya pikiran terus. <laughs> Kabupaten Bangka, Komandan... Kabupaten Banyuwangi, kontingen kota Surabaya, Kabupaten Sabah, Kon... Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, kontingen Kabupaten Jember. Sampai satu. Wes, aku mah tersuerde. Terima kasih semuanya, Lumajang Top! Lumajang luar biasa! Eh, hey, arek sih lagi? Eh, nggak ada Lumajang! West, duet calon langsung memang dek esok rapi dek. Sekelompok ibu, blessing angkatan! Ayo, yang di atas ribut! Kita ciptakan suasana itu. Baik sobat RC, kita hanya akan menampilkan cuplikannya saja. Buat teman-teman yang pengen lihat videonya secara full atau lagu-lagu yang dibawakan oleh channel ini secara full, nanti kita buat video terpisah. <tik> Tapi kenyataannya pergi Sobat Irsi, setelah 2 tahun pandemi Akhirnya Stadion Semeru dipenuhi 20 ribu lebih yang menyaksikan acara ini Semoga ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang baik di Jawa Timur Baik itu saja Sobat rc informasi yang bisa kita berikan ya Dan akhirnya salam